Desember bawah hujan, rindu terperangkap hati bilang bukan. Kenapa traveler seminta tolong Tuhan jaga mama. Maaf Natal ini traveling, satra bisa pulang. Mama jangan marah saat pulang. Ingin saya terbang ke sana, rayakan Natal di sana. Satra bisa pulang, Mama. Jangan marah. Satra pulang hanya lewat doa. Syu Tuhan jaga Mama. Satra bisa pulang. Kaki masih tetap di sini, walau hati sepulang kampung sendiri. Mama, maaf terpisah pulang. Natal kali, terpisah pulang. Mama jangan marah saat terpulang. Ingin saat terbang ke sana, bayangkan natal. Di sana, satria bisa pulang. Mama jangan marah satria pulang. Hanya lewat doa, Syu Tuhan jaga mama. Satria bisa pulang. Mama jangan marah satria pulang. Ingin saya terbang ke sana, rayakan Natal. Di sana, satra bisa pulang. Satra pulang mama, mama. jangan marah. Satra pulang, satra pulang, hanya lewat doa. Tuhan, jaga mama.